Joy, how are you doing i'm reading hi guys welcome back to enjoy learning so kali ini kita akan belajar kami ungkapan how are you doing dan perbedaannya dengan what are you doing jadi, kedua ungkapan ini merupakan sapaan bahasa Inggris yang biasa digunakan dalam percakapan dan dikategorikan sebagai ungkapan bahasa-bahasa. Tidak jarang kita menyamakan kedua kalimat ini dan menanggapinya dengan menjelaskan kegiatan yang kita kerjakan sekarang. Padahal, ungkapan ini memiliki... Arti yang berbeda Mungkin karena ada kata doing pada kedua ungkapan ini Sehingga membuat kita bingung untuk menanggapinya Mungkin kalian pernah menanggapi ungkapan How are you doing? Dengan menjelaskan apa yang kalian kerjakan sekarang Seperti I'm reading, I'm singing, dan sebagainya Ketika ada yang bertanya How are you doing? Maka tanggapan yang benar adalah I'm fine, I'm good, atau I'm doing well karena pertanyaan ini tidak menanyakan kegiatan yang kalian kerjakan Melainkan menanyakan kabar kalian How are you doing sama dengan pertanyaan how are you Yang membedakan adalah situasi penggunaannya Ungkapan how are you doing ini digunakan pada situasi yang tidak formal Menandakan hubungan yang akrab pada kedua pembicara Dan biasanya terkesan lebih santai So guys, untuk menjawab ungkapan how are you doing ini Kalian bisa menggunakan I'm fine, I'm good, or I'm doing well Jangan sampai salah lagi ya Semoga video ini bermanfaat See you on the next video